Witan Sulaiman berhasil mencetak gol perdananya bagi FK Senika di laga kompetitif Gol itu ia sarankan dalam laga tendang FK Senika melawan SK Sasova di babak 16 besar Viala Slovakia Selasa 1 Maret 2022 Di laga ini, Witan diplot sebagai starter dalam formasi 4-3-2-1 yang digunakan oleh pelatih Pavel Suster Pemain tim nasional Indonesia lainnya yaitu Egy Maulana Fikri harus duduk di bangku cadangan untuk pertandingan ini. Hanya butuh waktu 4 menit bagi Witan untuk mencetak gol pertamanya di pertandingan ini. Dimulai dengan sodoran umpan terukur dari rekannya, Witan langsung memanfaatkan peluang untuk dikonversi menjadi gol melalui kaki kanannya. Tak lama berselang, Senika mampu memperbesar keunggulan mereka melalui sang kapten Milan Jurdik. Unggul 0-2 tidak membuat Senika mengendurkan serangan. Mereka terus membuat percobaan dengan menekan barisan pertahanan SK Sasshova Namun upaya mereka belum berhasil menambah gol hingga paruh babak pertama Gol ketiga sekaligus gol pamungkas pada pertandingan ini Tercipta dari tendangan lambung jarak jauh Rafael Anaba Yang berhasil mengelabui Kipras Sasshova Dan pertandingan pun berakhir dengan skor akhir 0-3 untuk kemenangan Senika. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan FK Senika ke babak 8 besar Piala Slovakia The violence in your eyes, in. it's a silent fight.